Alhamdulillah posisi jemaah berada di Musdalifah melaksanakan kewajiban dari ibadah haji yaitu mabit di Musdalifah ataupun bermalam di Kota Musdalifah. Thank you.